Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. lagi dengan saya Lamsadi di sini di al Jaya, teman-teman. Di depan saya ini uh, sudah ada power ya, power amplifier. Ini masuk power jadul yang dibungkus atau ditutup dengan wadah kue. Oke. Okay. Sayang ini skakelnya Uh, rusak seperti itu, tapi masih bisa ber, uh, menyala ini oke okay, teman-teman seperti apa dalamannya kamera akan saya dekatkan kepada teman-teman oke okay, ya nanti kita coba suaranya menggunakan speaker yang ada di bawah ini oke okay, ya oke okay. dalamannya seperti ini, semoga Kelihatan, teman-teman. Ya, ini stereo uh, dengan menggunakan apa namanya transistor tip 41c, dan oh ya, ini 41c semua. Ya, iya, ini stereo ini. Coba saya lihat dulu. Oh ya, stereo, teman-teman lupa saya oke seperti ini dalamannya TIP41C semuanya TIP41C pakai NPN semua ya oke kelihatan ya kemudian uh, sebagai penyangganya atau drivernya dikuatkan oleh AIS, uh, transistor 9012 ya lewat Bu udah apa-apa Bu 92 95 belas juga 93 skemanya sayang saya enggak enggak punya skema yang seperti ini sepertinya Oke okay. kemudian untuk ton kontrolnya ya. turun kontrolnya teman-teman uh, menggunakan IC LM324 Oke okay, ya di sini ada surround. Surround ini semacam ini ya, semacam uh, Bass booster ya. Kalian ini volume di sini, volume ini surround ya, kelihatan ya surround. Volume treble bass ini echo, ini volume mic. Oke, okay. ini copotan, ini copotan dari uh, power lama seperti itu. Lupa saya. Uh, tipenya kalau di sini di PCB-nya SA04. Oke, okay, power supply-nya ini ya. elko nya 3300 sebesar 35 volt. Gak kelihatan ya agak gelap ya. Oke. Okay. Kemudian di sini menggunakan penguat mic juga, teman-teman. Mic-nya 2 ya penguat mic-nya. Menggunakan ICLM324 Oh ya. Tone control ini ya, tone control ini IC ini juga sebagai penguat ya, pre ampli seperti itu. Kemudian ini untuk eh-nya kalau tidak salah ini IC eh-nya. Oke, ini IC eh-nya HT8970. Kelihatan ya, ini IC teman-teman. Setelah kalau tidak salah begitu, di sini uh, sistemnya CT, nah, ya, sekitar berapa ada tulisannya di sini? 5, apa, 21 ya, 20 ya, kurang lebih. Nah, huh? di sini kami menggunakan uh, trafo dua ampere ini trafo nol sebetulnya cuma saya jadikan CT yang sembilan ini dijadikan CT yang nol ini jadi sembilan jadi total ini kalau nggak salah 10 ya 10 volt kurang lebih lah ya sekitar itulah tegangannya Oke okay. sebenarnya ini pakai tiga ampere kuat sih sebetulnya Oke okay, teman-teman ya Nah itu pakai dua speaker itu speakernya akan saya dekatkan juga aduh ini kena tendang lagi <laughs> oke okay, tangan ini salah satu speakernya saya akan dekatkan menggunakan speaker ini sudah apa uh, rekonstruksi ulang ya speakernya 300 watt 6 ohm Oke okay, mereknya lupa kehapus karena ini rekonstruksi ulang Oke okay. yang satunya sama Apanya sudah, Mas? Sama ya, ini rekonstruksi ulang seperti yang tadi. Oke, kamera juga akan saya dekatkan kembali. Setelah ini, akan saya coba dengan menggunakan NCS audio seperti biasa biar tidak kena wapi. RAIC. oke ya. Mudah-mudahan segini cukup, teman-teman. Ya, di sini. Uh, outnya menggunakan jack 3,5 ya oke okay. ini juga jack 3,5 coba dulu oke okay. seperti ini teman-teman Nanti ke CPU yang di sebelah nanti, ya. Oke, okay. sudah nyala, ya. Ini sudah bergetar, oke. Okay. Saya ya teman-teman. satunya juga dicek. Oke, teman-teman, ini sudah uh, menggunakan musik NJS ya, studio ya, jenis NGS audio. Saya menggunakan ini sebagai indikator ya, biar kelihatan. Oh, wow, wow, wow, wow, ini luar, luar biasa ya. Ini sonronnya ya, saya kecilin sonronnya. Masih tetap besar, ini treble. Oh, ini, ini treble. Ini bass, teman, -teman. Oke, okay, ya, saya, saya akan dekatkan uh, mikrofon saya. Ini mau pakai speaker yang ada boxnya nya di sini tinggi semua ya dan lagi di bawah ada acara teman-teman Nanti ini dicoba begini aja sudah sip ini Oke okay. Ini rekonstruksi tapi lumayan mantap teman-teman digulung ulang ini ya cuma proses penggulungannya tidak kami videokan seperti itu Oke okay, teman-teman, demikian ulasan singkat dari kami tentang power ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut musiknya. ke temak tad bos.